Tua suruh bayaran Pakat ini pada ngilang Atau ini kayak gitu Lalu udah aja duit aja Pada merek buru-buru Liwat kan Cungur Bermuda Bersambut itu ya coba batu tangan tambah seret. maaf Nanti ya. sepi temen, mak tinggal apa mak di TikTok apa nama mak iya iyalah ini ada tuh loh mak ya ini ya daripada sepi apa ada tuku apa ya ini ada jadi tuku ya terus harus mengapa? harus nembung utang mending apa ngecer ngebawa lo mama ke lo wala bocah ini mengenek mengembung utang tok naik aku mau ngeliat ngger utang menganek seperibe jane kenapa mak kuliah ora? Ya boleh, asal utang sing minggu di, sahur utang diset. Tapi rawuliki mak, yang utang nanya nih? Bu, mana saya pol gue bang ya? Lagi banyak korup napi, masih masih korup, korupte. Ngomong apa kowe? Jaja ngomong mening, ngarap sikil, men gampang ulin dupak aneh. Bapak temen yang ngomong ngarap sikil, ngisi gil mau tebelak kaya kowe. Kurang ajar ya? kurang ngapain kamu orang aja cara jelai banget Oi. Hey. Skip. Napa am layu? Nah, maning mawake ngamu, kudu sanang-saneng dulu. Oh, mesti numbung utang maning koe. Kaki hmm, an be koe. Oh, Ku kena langet dengan maning ya. Kesoné, yen numbung utang nyong piwe. Ah, tile tile. Ana lagi Kena corona kayak gini ya Kenapa sih kena corona? Oh apa ya, Nyung sama mani Jangan ini ya nah, Nggak apa pala, nyong kena juga Dari kegering kok malah Kok disit? Sabar, sabar Nyong udah ngomong udah ngomong menjelasan kok Ngo disit Corona kok, sabar disit Lagi ini mau gimaksan ya, virus corona lo kok jalan lagi kena mau Kayak corona gue nasi sih katanya Opi rokok korana, nah, kepribaya, walah ngomong ya, kawit mau, jadi ngorok kepribaya, aja panik, slow, sing santuy, semoy santuin indah, ya biasanya naik, wah, ngopi kayak anak kopi si C, daripada pemumat boleh di tangan, kayak udah tanya udah. Gue tuh, tapi kawannya bakti. Weh, ya, ya, ya, ya, enak, ya, ya, mau digawal kok pilih jangan, awas kok ya berbalik maning kok ya eh.